Simak update harga cabai merah besar di sejumlah daerah Indonesia, pada hari ini selasa, 6 Desember 2022. Update harga cabai merah besar di Indonesia rata-rata mencapai Rp36.500 per kilo. Harga cabai merah besar tersebut relatif naik dari update harga tanggal 2 Desember 2022 yang mencapai Rp35.600 per kilo. Namun di sejumlah daerah Indonesia tentu mengalami perubahan dari harga per harinya. Dari patokan update harga cabai nasional hari ini, Provinsi Kepulauan Riau memiliki harga jual cabai merah besar termahal yaitu Rp65.000 per kilo. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan menjual harga paling rendah dari patokan harga nasional yaitu Rp13.350 per kilo. Adapun harga cabai merah besar di beberapa daerah di Indonesia yang justru mengalami kenaikan dari harga kemarin. Sementara beberapa daerah mengalami penurunan dari harga kemarin. Sekian harga cabai untuk tanggal 7 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.